Sabtu tanggal 19 Juni 20, tahun 2020 Saudara Sabah Tuhat bin Khazbi Teta Saya nikahkan dan saya kawinkan Isbah Lekronika binting Hamad Nasir Adik perempuan kandung saya Dengan, dengan mahar lima mayam emas tunai Teman, Kak, ya. Saya terima nikahnya Isbale Bionika binti Muhammad Nasib Dengan maharimah yang rumah setunai